Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Taurus di bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu pekerjaan seorang Taurus di bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Taurus di bulan Desember tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Taurus di bulan Desember tahun 2020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 Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan seorang Taurus di bulan Desember adalah Seven of Swords ataupun tujuh pedang. Secara umum, Seven of Swords itu diartikan melangkah ke depan, maju ke depan namun mengingat masa lalu, mengingat-ingat masa belakang sehingga majunya sangat pelan. Dan di sini sangat berpengaruh kepada kesehatannya. Dan untuk kesehatan seorang Taurus di bulan Desember tahun 2020 di sini menggambarkan seorang Taurus sudah mulai mendapatkan kesehatan yang agak fit di bulan Desember, namun di sini seorang tahu selalu mengingat masa lalu, ataupun susah move on dan rasa sakit hati serta rasa sakit yang ia terima di masa lalu, dan masih terngiang-ngiang di bulan Desember. Dan di sini bisa dikategorikan kesehatan seorang tahu majunya sangat pelan dan belum bisa mendapatkan kesehatan yang lebih fit dan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020, sehingga di sini dibutuhkan kepada seorang Taurus, baiknya melakukan refleksi diri, melakukan penenangan diri dan melakukan suatu tindakan yang dapat menghilangkan ingatan untuk masa lalunya ataupun move on dari masa lalunya dan ini akan berdampak positif kepada kesehatan seorang Taurus di bulan Desember tahun 2020 dan di sini juga digambarkan seseorang telah mendukung seorang Taurus untuk move on dan melupakan masa lalu sehingga mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Desember tahun 2020 dan untuk support energinya adalah kenaik offshore secara umumnya kenaik itu teriaktikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Taurus mulai membaik namun selalu mengingat masa lalu sehingga di sini seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun yang bisa dikategorikan pasangan ataupun rekan-rekan seorang Taurus untuk seorang Taurus agar bangkit dan melupakan masa lalu sehingga mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Desember tahun 2020 dan untuk kartu kesimpulannya adalah di emperor secara umum di emperor itu diartikan raja yang berkuasa, orang yang berkuasa, orang yang berpengaruh, orang yang bisa mempengaruhi, orang yang bisa mengatakan sesuatu dan orang yang bisa memberikan permintaan serta menerima permintaan. Jadi jika kartu di emperor kita gabungkan dengan kesehatan, seorang taurus di sini menggambarkan. Kesehatan Taurus majunya sangat pelan di bulan Desember dikarenakan seorang Taurus susah on ataupun mengingat masa lalu dan di sini seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun seorang pasangan serta rekan ataupun sahabat Taurus memberikan support yang dimana di sini di Emperor itu menandakan seseorang tersebut adalah seseorang yang berpengaruh kepada seorang Taurus di dalam kehidupannya sehingga Taurus sini bisa mendengarkan dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020 dan untuk kartu keuangan seorang paus adalah five of pentacle ataupun 5 koin Secara umum 5 of pentacle itu diartikan suatu perubahan perlu dilakukan Dikarenakan di sini kelihatan suka membantu orang lain namun ia sendiri sedang susah Ataupun ia sendiri sedang memerlukannya Dikarenakan di sini kondisi keuangan ataupun materi yang mulai menipis Jadi di sini kelihatan untuk keuangan seorang Taurus di bulan Desember tahun 2020 Keuangannya akan sedikit menurun, dimana sini seorang Taus selalu suka membantu orang lain, namun saat itu seorang Taus juga membutuhkannya, sehingga di disini seorang Taus berkorban untuk orang lain, ataupun mengorbankan diri sendiri demi membantu orang lain. Dan disinilah perlu dilakukan suatu perubahan, yaitu mengkontrol dan melihat kembali keuangannya, serta pendapatan dan pengeluaran untuk memperbaiki keuangan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020. Dan disini juga disarankan kepada seorang Taurus, baiknya perbaiki diri dulu, baiknya perbaiki keuangan dulu, kemudian membantu orang lain di dalam kesusahannya. Jangan memaksakan diri untuk membantu orang lain, sementara seorang Taurus sendiri membutuhkan yang ia berikan kepada orang lain. Dan untuk status pun energinya adalah base of cup. Secara umum, base of cup itu diartikan seorang anak. Jadi, di sini menggambarkan seorang Taurus keuangannya sedang menurun di bulan Desember, dikarenakan ia suka membantu orang lain. Di dalam kategori keuangan dan materi, sehingga di sini keuangannya akan menipis dan seorang Taurus membutuhkan apa yang ia berikan kepada orang lain. Namun, seorang Taurus mengembangkan diri, yang dimana di sini seorang Taurus mendapatkan doa dan support energi, dan seorang anak yang merupakan anak Taurus ataupun anak saudara serta anak yang berada di dalam lingkungan sekitar Taurus sendiri. Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan kartu keuangan Taurus di sini menggambarkan keuangan seorang Taurus menurun di bulan Desember tahun 2020 Dimana di sini seorang anak selalu mendukung Dan di sini di Emperor menandakan Seorang anak merupakan seseorang yang berpengaruh Kepada kehidupan seorang Taurus Untuk paket lagi dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus Di bulan Desember tahun 2020 Dan untuk kartu kartu pekerjaan seorang Taurus adalah 4 of one ataupun empat tahun Secara umum, for of one itu diartikan tentang tujuan hidup arah tujuan hidup memilih dalam pekerjaan mendapatkan pekerjaan mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak menjalani tawaran pekerjaan yang banyak mendapatkan posisi yang bagus ataupun bisa dikategorikan mendapat tawaran pekerjaan yang bersifat memilih jadi, untuk pekerjaan seorang Taurus di sini menggambarkan ada dua prediksi. Yang pertama, seorang Taurus memilih dalam kategori pekerjaan, di mana di sini karirnya sangat bergantung kepada pilihannya. Dan di sini sama-sama mendapatkan keuntungan dan income yang sangat bagus kepada seorang Taurus di bulan Desember tahun 2020. Dan dikrediksi yang kedua seorang Taurus mendapatkan empat tawaran pekerjaan sekaligus yang dimana sini bersifat mendatangkan income ataupun menunjang keuangan kehidupan serta materi seorang Taurus di bulan Desember tahun 2020. Dan disini seorang Taurus akan menerima tawaran pekerjaan itu sehingga berdampak positif kepada kehidupan seorang Taurus di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk support energi ini adalah King of One Secara mungkin, oven itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Taurus mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang dimana di sini bersifat memilih. Dan diprediksi yang kedua seorang Taurus mendapatkan tawaran empat pekerjaan sekaligus, dan seorang Taurus bisa mengerjakannya sekaligus. Dan seorang Taurus menerimanya yang dimana di sini seorang Taurus meminta bantuan masukan. Dan meminta support dari seorang orang tua Taurus, ataupun seseorang yang lebih tua, ataupun yang lebih berpengalaman dari seorang Taurus dalam kategori karir dan pekerjaan. Dan jika kartu di Emperor kita kita lakukan, kan? kartu karir pekerjaan seorang Taurus di sini menggambarkan seorang Taurus meminta support dan masukan kepada seseorang, yaitu orang tua Taurus yang merupakan. Orang yang berpengaruh di dalam kehidupan Taurus dan di sini masukannya sangat berarti dan dapat menunjangkannya pekerjaan seorang Taurus lebih bagus lagi di bulan Desember Tahun 2020 Untuk kartu hubungan asmara seorang Taurus adalah Three of Cup ataupun tiga piala Secara umum Three of Cups ini bisa diartikan indikasi orang ketiga mendapatkan perjuangan di dalam suatu hubungan asmara memberikan kecurangan di dalam suatu hubungan asmara dan berusaha serta berniat untuk membagi kasih kepada orang lain. Jadi di sini menggambarkan kepada asmara taurus di bulan Desember tahun 2020. Di sini ada tiga prediksi. Yang pertama seorang taurus melakukan indikasi orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara ataupun melakukan pengkhianatan kepada pasangan yang mana di sini bersifat perselingkuhan. Dan prediksi yang kedua seorang Taurus mendapatkan pengkhianatan dari pasangan Mendapatkan perselingkuhan dari pasangan yang dimana sini bersifat diam-diam Dan yang prediksi yang ketiga di disini seorang Taurus Memberikan ataupun mendapatkan izin dari seorang pasangan untuk mendapatkan pasangan yang lain Ataupun bisa dikategorikan disini melakukan suatu hubungan yang memiliki dua pasangan sekaligus Ataupun di dalam kategori ini membagi kasih yang dimana disini seorang Taurus mampu berlaku adil dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Pentacle secara umum Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi disini menggambarkan apapun tindakan seorang Taurus di bulan Desember terhadap hubungan asmaranya seorang pasangan akan mendukung sepenuhnya seorang Taurus demi mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan keharmonisan hubungan di dalam kategori asmara di bulan Desember tahun 2020 dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Taurus disini menggambarkan seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang sangat berpengaruh kepada seorang Taurus yang dimana disini seorang pasangan juga bisa membantu dan memberikan motivasi kepada seorang Taurus agar bangkit melupakan masa lalu memperbaiki keuangan memperbaiki kehidupan, memperbaiki karir dan pekerjaan di bulan Desember tahun 2020 dan di disini bisa kita simpulkan Angka keberuntungan seorang Taurus di bulan Desember itu berada di angka 8, 85, 54, 43, dan 34. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Taurus di bulan Desember tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi di ramalannya. Akhir kata saya ucapkan...